Pelaksanaan UKB IMTSN 5 Serang, tanggal 25 Agustus tahun 2021, kegiatan dan pelaksanaan perdana uji kompetensi bahasa Indonesia UKB IMTSN 5 Serang. Acara ini terselenggara kerjasama antara operator madrasah dan guru bahasa Indonesia MSN 5 Serang, diadakan di ruang kelas 9A dan diikuti oleh peserta dari kelas 8 sebanyak 17 orang dan kelas 9 sebanyak 7 orang siswa. Alhamdulillah kegiatan UKBI berjalan dengan lancar mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 15. Seluruh peserta merasa sangat senang dengan pengalaman baru ini di mana seluruh siswa diuji kemahiran bahasa Indonesianya dengan sistem ujian ini. UKB. Ia adalah uji kemahiran untuk mengukur kemahiran berbahasa seseorang dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik penutur Indonesia maupun penutur asing. Peserta merasa kesulitan di awal saat mengikuti kegiatan UKBI ini karena sebelumnya siswa belum pernah mengikuti kegiatan ujian ini. Walaupun dengan persiapan yang minim ke depan, mereka ingin mengikuti kembali uji ini agar bisa dapat mendapatkan nilai yang maksimal. Gimana proses ujian tadi? Lancar. Ya, lancar, tapi pas. Seksi mendengarkan agak itu. Agak Lancap. orang kedengar dan kecepatan Oh, itunya apa? Di aplikasinya terlalu cepat gitu ya. Iya, waktunya, ya. waktunya Tapi e terus apa lagi? Udah, udah, udah kendalanya pasti seksi mendengarkan aja. Itu. Seksi mendengarkan. Suaranya apa kecil? Tapi suaranya bisa, cuman waktunya yang cepat. Mikir kitanya mikir oh. gitu. <laughs> Soalnya waktunya standar, Cuman kitanya mikirnya yang lama. Oh iya, mungkin panik gak tadi? Paniklah. Lumayan, lumayan, lumayan. lumayan panik ya? Iya. Padahal kalau misalnya lebih kalau lebih tenang lagi mungkin bisa lebih bisa kontrol gitu ya. ya. Kontrol sama soal. Ada ada apa ya? Udah mau jawab tapi pas itu gak apa ya? ya. Gak kepilih gitu loh, jawab Ada yang enggak oh, oh. Ada yang kosong pas yang ke Maksudnya kosong karena Maksudnya uh, bentar, udah ilang, gitu. oh ada ada time ada timing ada timingnya ada waktu mundurnya ada. Uh, jadi pas pas mau jawab udah itu oke berarti ya. memang uh, harus itu ya harus kita juga harus memperhitungkan waktu yang berjalan gitu yang ya justru ya memang karena kendalanya kita nggak ada out sih ya langsung langsung ujian jadi uh, apa namanya belum tahu apa -apa. terus uh, hasilnya Tadi gimana? Diandra. Kurang standar kan aja sih lah. Standar. standar, tapi aja. di atas di atas itu. Di atas 200. Ya. Di atas 200. 300. 300. Kalau hanya? Kurang muas aja sih. Padahal doang tahu 500 <laughs> ke atas. Oh belum dapat belum dapat 500. Ya karena kurang. memang kan enggak kita enggak ada persiapan loh. Ya. Jadi sudah dapat dapat nilai di atas standar aja sebenarnya sudah bagus karena memang pertama kita nggak nggak ada persiapan kedua kita nggak ada tri trial kan gitu kita langsung ujian sistemnya juga kita nggak tahu kayak mana bentuknya kan tapi uh, untuk ujian ini keren nggak keren ya ya udah mudah-mudahan hasilnya bagus sertifikatnya bagus ya oke terima kasih